Menemani santai pagi kalian saat ini, pembina akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik pertabat ya, apalagi di hari Minggu, happy weekend untuk semuanya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kita awali kabar pertama dengan info penting banget ya untuk keluarga konoha, karena hari ini kita akan disuguhkan vitamin bahagia lewat channel Youtube Leslar Entertainment. Dua vlog sekaligus akan ditayangkan hari ini Jangan lupa persahabat ya Untuk tayang vlog pertama Itu jam 2 siang Kolaborasi antara Lesti dan raffi Nagita persahabat ya Jam 2 siang, jangan sampai lupa dicatat jamnya Berikutnya vlog kedua Akan tayang jam 7 malam Ini kolaborasi antara Bunda Lesti dan Titi Kamal Ini vlog yang paling ditunggu-tunggu banget ya Untuk semuanya kita wajib dukung, kita wajib support yang terbaik. Semoga dukungan semakin banyak dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Jangan lupa persahabat, ya untuk menyaksikan terus vlog-vlog terbaru Leslan Entertainment. Karena kebahagiaan selalu kita dapatkan lewat... Channel YouTube Lancer Entertainment yang selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semuanya, sama-sama kompak, terus semangat, semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian, persahabat disimak juga vitamin tengah malam di malam minggu, ternyata kita mendapatkan kebahagiaan dari Abang Fatih yang semakin lucu dan semakin tambah menggemaskan ya. Insya Allah, apalagi melihat senyumannya Itu membuat kita semakin bangga, bahagia, dan makin tambah semangat Untuk selalu mendukung idola kesayangan kita ini Masya Allah banget ya, Bang El Apalagi semalam, Abang Fatih memakai kaos bola MU ya Klub sepak bola kesukaannya dari Bunda Lesti Wow, Masya Allah banget momen ini pun diunggah kembali oleh aku, Les Larsik. Ada kalimat caption juga yang tuliskan Ya Allah, Abang so imut lah, emang imut nasya Allah <laughs> Ini cute banget ya Hingga komentar banyak sekali Dan tentunya respon juga diberikan banyak dari orang-orang baik Kita lihat persahabatnya dari akun Kia.Farhana mengatakan Masya Allah bayi enam bulan udah ngerti disuruh cenyum Mau bilang bayi anjay Bentar banyak yang panas katanya tuh Masya Allah Emang Abang El ini anak yang pintar Masa Sudah bisa merespon Omongan orang Inilah kebanggaan kita semuanya Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh Dan menjadi anak yang cerdas Amin Kemudian juga persahabatnya kita simak Ini ada momen nih spesial Saat abang Fatih lagi fokus makan Lagi fokus ngemil ya sambil nonton Eh Papa Bilar ada aja kelakuannya Yang memerahi abang Fatih Kenapa memakai baju emu persahabat dia <guluh> Abang L tetap aja fokus ya Untuk ngemil Masya Allah banget ya Anak baik Anak soleh Anak ganteng Pokoknya bahagia Dan sekaligus bangga banget ya Sama abang L Hingga kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan ya Dan respon yang diberikan Dari akun Raif9071 mengatakan Papa mengganggu makan malam kunih Katanya tuh, aduh ada aja nih kelakuan Papa Bilar Kita lihat juga bersahabat ya Sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sendal Putih Bilar Abang be like aku baru makan pap nanti dulu Katanya tuh ya, ada aja nih kelakuan Papa Bilar Lagi fokus makan ya, langsung aja nih Dimarahin mengenai soal baju ya Aduh, kayaknya gak terima nih persahabat ya PBL memakai baju MU di rumah Leslar Dan kita lihat juga persahabat ya ke selanjutnya, ini momen yang sangat luar biasa Saat Bunda Lesti Kejora kemarin Menuliskan sebuah kalimat pesan yang sangat luar biasa Pesan dari Bunda Lesti Kejora masih terngiang-ngiang Lesti sebelumnya mengatakan Orang membicarakan kita tidak baik Bukan berarti kita harus membalas hal yang sama Mengalah untuk menang Belajar jadi orang lebih baik Yang punya kita akan bantu dan sudah merencanakan hal yang indah untuk kita Yang tidak pernah membalas perlakuan tidak baik dari orang lain Itulah kalimat pesan dari Bunda Lesi Kejora Hingga banyak sekali mendapat komentar persahabatnya Dari sahabat-sahabat terdekatnya Bunda Lesi Kejora kita lihat persahabat dari Wandahara juga ikut menanggapi yang penting kita makan enak ya, dek katanya. Tuh, aduh, Masya Allah banget. Dan kita lihat juga komentar dari akun Hanifah Razan mengatakan... Bener banget, berbuat baik atau buruk akan kembali ke diri sendiri itu, betul banget ya. Ada juga tanggapan dari Katang Kesafik ya, yang ikut menanggapi, setuju kalau ketemu sarannya apa, jadi mau follow-followan gak? Ini bukan tentang masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Ini cuma bercanda. wow Ini cute banget ya, luar biasa, support dari orang-orang baik juga. Memang terbukti banget ya, Lesti selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik. Kemudian, persabar disimak juga. Kita melihat postingan foto yang diunggah oleh akun pj.ilustrasi. Ini lukisan yang sangat bagus. Lesti, Rizky Bilar Abang L, keluarga kecil yang sangat bahagia. Ini dilukis persahabatnya, ya Masya Allah Ini keren banget Dan postingan foto ini pun langsung direpost Oleh Papa Bilar Di laman akun Instagram pribadinya 7 jam yang lalu persahabat Papa Bilar repost unggahan dari benji ilustrasi, karena ini keren banget ya Masya Allah, langsung diripost oleh Papa Bilar nih, luar biasa kita simak juga bersahabat ya ke kabar selanjutnya mengenai polling online couple media of the years 2022, Alhamdulillah pagi-pagi mendapatkan kabar bahagia Bunda Lesti, Papa Bilar menyalip pasangan Fuji dan Torik walaupun Perolehan votingnya beda tipis, kita bangga banget ya, dengan tentunya kekompakan dari Lesa Lovers terbukti banget, semakin solid. Mudah-mudahan poinnya juga menjauh, persahabatnya, terus jangan patah semangat, mudah-mudahan kekompakan kita terbukti. Bersahabat ya Bunda Lesti, Papa Bilar, ini mendapatkan predikat sebagai Kapol Media of Deers 2022. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.